Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel binatang pintar yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad saw. Kali ini channel binatang pintar akan mengajakmu. I'm going aku do kam ba ki hir hawa ichu wan do na lo ge ra ga ichu wa hus Allah maha pemberi rahmat dan kasih, di atas di bumi Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan yang semurnah kepada jemaah kami, Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tidak beberapa kesana atau ikatan, menghilangkan beberapa kesusahan, mendatangkan beberapa hajat, khotimah dan rahmat wajah mulia tiap dan nafas, yang engkau Rahim <tell> mulu,